Ketenan, ya. Ini dari tepu pilihan ini Widi. Kalian di sini nih, mohon maaf. Berapa lama udah jualan niko? Sajan, niko? Ya, Sudah lama tapi uh, enggak ga rutin. Oh, berarti kalau ada event gitu ya? Ah, begitulah kira-kira. Oh, siap, siap. Ini Pak Dini saingi Jawi pun juga di Jawi Demak Semarang. Oh, Demak. Nggih, Demak. Semarang gitu. Karena perekonomian, eh, perekonomian tahun ini dari dibanding tahun kemarin agak beda mas agak beda ya agak beda jauh okay. karena ekonomi masyarakat eh, khususnya kabupaten Merangin dan provinsi Jambi yeah. eh, tergantung dengan harga sawit mas harga beda, sawit kalau kemarin ya? tahun kemarin kan sempat hampir tiga ribu dan tiga ribu itu pengunjung dan pembeli sangat luar biasa okay. kalau untuk saat ini tetap agak beda mas bahwa oh, itu okay. tetap beda apa Jambi ini tergantung sawit. Kalau harga sawit naik tetap ekonomi orang petani sawit luar biasa. Oke okay, seperti yeah. itu. Tapi kalau harga sawit jeblok yeah. ya jeblok semua. Oh. Oh. Nah, ini Mbak, izin Mbak. Ya, Siap. Oh, ini ada apa ini? ada es ya, es. Widi udah habis Mbak ya? Alhamdulillah. Widi alhamdulillah. Es. Oh ya, sebuah. Ini udah habis Wi di. Siapa itu? itu molen kecil-kecil ya oke molen kecil-kecil guys widis mantap dan ini ada penjual widi, penjualan ya penjual mercon ya widis mantap oke kita lanjut lagi oke siap Wah izin bu oke siap widis bikin apa ini es sampor ya widis widis mantap Yes, campur, wah itu udidis, wah mantap, wah ini bapaknya nih, boleh <laughs> ini bapaknya? Mau dia, bapaknya. Mau. Ui, wah, ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Oke, okay. itu kasih susu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Wah, ini ada. Halo, Bang. Hai. Hai, izin ya? Boleh. Oke, ini jualan apa ini? Izin bayar. jagung sama gue, tapi habis bro. Oh, udah habis ya? Alhamdul... Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih, rezeki Ramadan ya? Yeah. Ramadan penuh berkah. Alhamdulillah. Dengan masih apa ini? Mas, sidik. Mas apa? Sidik. Wih, di Mas sidik ya? Wih, keren juga nih. Mantap. Wow. Mantap. Mantap. jagungnya ini enak banget. Wih, oh, udah habis main. ya? Hah? Udah habis ya? Bukannya jam berapa, Bang? Jam 4. Jam 4 Jam 5 ya? Yeah. Oke, siap. Oke. Udah, Udah. Udah. Oke, siap. <laughs> Oke. lanjut lagi. Wah, ini pecel nih. Widih. Widi pecel ya. Wah, pecel pecel. Widi. <laughs> Waduh, viral loh. Widi, ketok ya, Di? Eh, ketok ya? Lopes. Oh, Lopes. Lah, padha gedhok. Lopes, yang itu apa itu? Wah, masuk. Sambal seng ngomong, Mbak. Widi. Widi, Lopes ya, Di? Ya. Itu tuh, itu apa deh? Pecel ya, Di? Oh, nah ah, pecel ya, Widih. Ini tahu. Ini tahu crispy. Habis kesinian ini udah selesai ya? Udah selesai, ya? Udah habis semua. Alhamdulillah ya. ya widi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal dikit. Tinggal dikit, Widih. Oke, inilah kondisi pasar sore ya yang ada di Desa Meranti, Guys. widi Nah, widih. Oke, kita lanjut lagi. Barang apa, Bang R? Wow. Oke okay, kita lanjut lagi ini ada apa ini wiris izin bode wah ini pecel ini kayaknya. Widi wow, pecel ya bode, gue lah orang apa pecel, pecel dan ini ada es buah ya wiris mantap, wah dan itu ada ya. oke okay, kita samperin yuk oke okay, kita samperin. Oke, okay. fokus fokus fokus Mbak fokus ya. Oke. Okay. Apa ini? Wah, oh, jualan apa? Pangsit ya. Pangsit ya, Widih Pangsit apa? Hot hot. Hot pangsit ya, Widih Balik wong kesatu ya sarang. Sudah ya? selesai teman-teman Widih Ini minyak sudah selesai. Salam Julia ya, Widih Wah, ini mbahnya ini pecel. Pecel. Widih. Pecel. Apa yang rekomendasi, mbak Ayam. Okay, Oke, ayam deh berapa dua dong Pedas? Pedas dong eh, jangan, ya. jangan jangan itu itu beda lagi tuh <tuk> oke okay. mantap mbak mantap ya mantap lah ya Widih. beda guys oke okay, siap oke okay. makasih Widih Mohon maaf dengan Mbak siapa ini? Anis. Ini <laughs> <Bak Anis. laughs> <Malu, laughs> Pak Bro. Widis. Oh, As Aspan, Eh, apa tuh Oh. oh. <laughs> Buk, ya, ini berapa menit, Mbak? kira-kira okay. berapa menit kira-kira nih <tik> satu abad satu abad lah kira-kira banyak galau ya iya <tik> <tik> <Banyak> galau ya Widih <tik> banyak lagi galo. Belum. Galau. Belum. kalau galau Widih udah lama mbak jualan mbak berapa, berapa tahun tahun pas tahun ya Ber oh bulan Desember berarti ya beberapa bulan lah ya Pak tau Iya iya iya. Widih, dulu info uh, dapat inspirasi jualan ini dari mana? Dari Oh dari YouTube juga ya, Widih. Luar biasa ya. YouTube tuh emang inspirasi media luar biasa ya, Widih. Nah, ini buat apa nih Mbak? Nah, ini Manggang manggang. Oh manggang oh, apa itu? Oh manggang iga bisa ya? Bisa bisa bisa bisa bisa dong ya Widi Ini mau Widi gak foto Susah keluarnya mbak Perlu perasaan, mbak. Eh, jangan harap. Perlu perasaan atau harapan, mbak? Harapan ini nggak pasti, pasti. Aduh, harapannya nggak pasti-pasti, guys. Aduh. Wiris. Mokali. Wiris. Oke. Okay. Masuk. Oke. Okay. Mantap. Itu masnya. Mas. mas. <laughs> Siap. Mantap. Oke, okay, kita lanjut lagi. Ini jual apa? ya tepu, ya? Wiris. Oke. Okay. Bang. izin bang. Wah, wow. ini tebu ini Pak deh, ya, wudis, wah, wudis, izin Pak deh, monggo bau di sekretenanya yang wudi, ini dari tepung pilihan ini wudi, kalian Pak deh sini nih, mohon maaf kami suri pakde kami suri ya Pak pakde kami suri ya dek. dek ini beda deh niku desa hmm. kalau pribadi deh <laughs> <laughs> benten nih pakde uh, berapa lama udah jualan niko, nih gak ya, sudah lama tapi enggak uh, ga rutin. Oh, berarti kalau ada event gitu ya. Ah, begitulah kira-kira. Siap, siap. Ini Pak Dinis ingin njawih pun di Njawi Demak, Semarang. Oh, Demak. geng-geng Demak. Semarang nggih? Nggih. Nggih, nggih, nggih. Eh, dulu Pak Dik, transmigran mboten? Ya, transmigran anu ikut orang tua. Oh, itu orang tua nggih. Oke, okay, siap. Nggih, matur sun sangat ngobrol-ngobrolnya. Uh, tak mogo. langsung Iya, Nggih, nggih. Halo. Oke okay, udah mbak Oke makasih mbak ya Oke okay, sukses mbak vlog kali ini cukup itu dulu ya Oke okay, itu udah pada sepi ini bentar lagi udah buka ya ini udah dapat uh, bukanya Oke okay, jadi mungkin vlog kali ini cukup itu dulu jangan lupa ditonton sampai full biar dapat dolar oke okay. dan buat teman-teman yang mungkin lagi merintis jangan lupa untuk semangat mountain karena Ya perjalanan kreator memang seperti ini. Lupakan uh, komentar-komentarnya netizen yang pedas. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi konten, silahkan buka des. <laughs> Ada buka des. Jadi tetap semangat, tetap fokus, tetap konsisten dan tetap upload Oke, okay, gitu aja. Mungkin cukup konten kali ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan video-video selanjutnya. Thank you guys.